Okay guys, so hari Hari-hari Hari-hari Hari-hari So kita free-free Kita datang memancing Udang pula hari ni Oh eh. so, Nampak udang Hari senang uh, Udang So kita sama-sama Pancing -sama udang hari ni Harap-harap dapat banyak lah Oke, okay, sekarang kita di sekitar Ceras lah, Cheras. Ini Kolam Lam Brothers nama dia, di Jalan Kuali Baik, nanti kita update lah. Oh God, up. Ah, lepas. Baik, dah Aduh, terjuk. Nokis kena sâm. Ah, dia datang lagi. Ah, oh, Chen, Ashen, Ashen Chen ni So, ada angka satu orang lagi. So, kita tiga orang je pancing satu kolam ah. Okey, datang lagi. Ah. Sat pon. Lepas naga ah, dapat oleh untuk hari ni siap. Ini Datang lagi tu. Ini dan dia. Ah kena pun. Ah okay. Lima ah, udang sikit. Consider size okeylah ni. Ya, saya di sini. hours later. Okey, okay. sudah 2 jam. Ah. Kita lihat ada berapa banyak ah. hasil. Eh, uh. tu. Ini dia okeylah. Ah, saya ah. punya. Berapa banyak? Kita tengok. 846 gram Wah, banyak ah. Like. Saya punya pula ha, Di bawah Kolam panci ikan Ini udang Red dia red Tengok red kan ha, Ini reding apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh buat. Yeah. Nah, daun kolam. Apa boleh kilo. dia buat? Ni aku 3 kilo. Tengah Ah, ni saya punya ada tu lebih saja. Alright. A few moments later. Okay guys. So bersama dengan Arsen lagi ah. Selepas kita pancing udang di atasannya sekarang kita pancing ikan pula Masa orang pukul 4 sekarang. Ah, ha, tak apa kolam pancing, kolam bro, tuh. Kena lima, kena lima. Kena lima. Kena lima. Kena lima. Kena lima. Kena lima. Dia juga apa, kencing. Okay. so kolam ni ada ikan macam-macam ah. Ada uh, talapia, ada rohu, ada patin, uh, ada baung, macam-macam uh, lah. So target kita sekarang sebenarnya nak baung, baung saja. Kalau dapat benda lain tu, uh, benda lain lah. So ada ikan makan tapi masih lucut tak kena. So kita tunggulah. A few moments later. Okey, setelah menanti dalam setengah jamlah. Mula-mula tu dia makan-makan makan je. So akhirnya kena ikan eh. Tak tahu ikan apa. Eh, eh toleh. Ah, lucut. Kau bukan dia l. Kang tadi dia cakap, "Moh dah <laughs> Mukir sedih. Ia <laughs> car, ia car,那边拿个。Okay, sudah memancing selama sejam ah. Ada banyak ikan dia makan. Lepas tu ada yang lucut. Lepas tu ada lah, tapi tak naik lagi ikan. Jason tak dapat lagi. So masih lagi menghayati pemandangannya lah kita. <laughs> Tengah akhir Akhir mengalir turun Sedap pun oh. so, Dapat ikan nanti baru kita update Alright akhirnya kena Oh ikan apa ni ah, Okay okay penantian Sekian lama ah. Ke hijau ni Ha, ah, la senang la senang. kecil betul la senang. Ah. Walaupun kecil lah, tapi lesen pertama. Tu. Uh, bagi muka senyum sikit. Ha, ah, la senang. Memang dah tahu. Oh, senyum Ah, walaupun kecil aku. Wah. Igi dia, iyo. Hai di situ eh. Okey. Okay. Kita jikan foto nak bergambar apa. Ah. Uh. 14 <laughs> Okay yeah. Ah, kedua, ikan yang kedua. Harap-harap tak luculah. Ikan yang sama lah saya rasa Ikan jenis hama Yang tadi tu dah kat bawah lah Oiii Lucut lucut ah, yau hai go -go. Tengok Pasal gigi dia tajam lah ah, Tengok Kena lagi potong Potong lah uh. Ok ok ok So kena lagi Yang apa Ikan apa? Ikan apa? Ikan pacu lagi lah rasanya Ikan lah, kakak lah lah ben lah Ini tekan sikit daripada yang tadi dari. So sekarang kita dah tukar setting sikit so gigi dia tak boleh potong line lah Kita dah lari beberapa ekor Kan so Jaga-jaga jari lah bangzian nak nak biar, dia cuak mesti dia tol ikan, cuak di sini. Ah, ping dia bukan dia tol. Ya, kau ada Oke. Kedua. Pacu kedua. Oke, ikan ketiga, ikan ketiga. Tuh saya rasa ini pun pacu jugalah. Tengok cara dia makan lah. Dia macam ikan kecil Oke. Okay. Oke, okay, Hasan. Sudah lah, mantap Pasang lagi dulu. Laras sen mah. Yang ah. Pas. saya pasang dik. Auto release. Hei eh, eh, eh, sabar, sabar. Oke, oke. Like, like, like. Okay, ni last lah last, last lah. So, yang ketiga lah Satu, ni dua Dah cukup masa nak balik lah Okay guys So Hari ni balik awal lah Patut ada 2 jam lagi Tapi kita balik awal lah Sebab Hari ni Sunday ya, Father's Day Kita nak balik celebrate Father's Day pulak So, sekarang kita tengoklah hasil kita Tak banyak, 2 jam sahaja Dapat 3 ekor ha, Ni dia 来採這個。 Sekolah total berapa kilo ikan? <laughs> okay. okay, around dalam 2 kilo saja lah. kira 2 dua kilo, kilo. So around dalam enam tujuh ratus gram se se ekor. Se se okay, setelah se sampai di sini saja, kalau anda minat dengan EBT yang Sean buat, uh. so jangan lupa untuk subscribe lah dan. Kalau boleh ada masa lapang kita datang mancing lagi ataupun kita fikir mancing di tempat lain. Baik, sampai jumpa lagi. Bye bye.